Kabar mengejutkan dari hubungan asmara Marcelino Lefran dengan Violenzia Janet atau akrab di Vio. Ternyata sudah mendapat restu dari anak-anaknya. Diketahui keduanya sudah bertemu buah hatinya masing-masing. Dari pernikahan sebelumnya Marcelino Lefran dan juga Violenzia Janet dianugerahi sang buah hati. Namun, Marcelino Lefran dan juga Violenzia Janet sama-sama sudah pernah gagal dalam rumah tangganya. Marcelino pun mengungkap bahwa kedua anaknya, Brinet dan Jarque, sudah bertemu dengan Fiolengia Janet beserta ketiga anaknya. Pertemuan itu pun memberikan kesan yang baik, sehingga kedua anak Marcelino merasa Fiio adalah sosok yang baik hati. Pertemuannya gak direncanakan juga karena waktu aku lagi temenin Vio makan siang. Terus, Jarvis ikut. Nah, karena Vio udah tahu aku ajak anakku, dia ajak anaknya. Dia biar ada temennya ungkap Marcelino saat dijumpai di kawasan tendean. Tak lama kemudian, anakku yang gede si Brinet, yang lagi jalan-jalan sama teman di mall tempat kita akan makan siang, langsung ketemu dan kenalin. Kalau yang kecil kan pasti mikir, oh paling teman. Mereka juga bilang, tante Vio baik. Lanjutnya, tak hanya anak-anak Marcelino. Anak-anak Vio -anak juga memiliki kesan yang baik atas hubungan keduanya. Mendapatkan respon baik dari anak-anaknya, menjadi sebuah sinyal bagi mereka berdua untuk makin erat dalam hubungannya. Netizen juga menanyakan, kapan akan menikah? Mereka berdua adalah pasangan yang cocok dan serasi mendapatkan lampu hijau dari anak-anak keduanya mungkin akan menjadi sebuah kepastian bagi mereka berdua untuk menikah. Bahkan, anak sulung Vio, Zuryo begitu antusias berkenalan dengan Marcelino dan menganggapnya sosok yang baik. Zuryo pun menyetujui jika ibunya menjalin hubungan dengan Marcel. Padahal Fio membeberkan bahwa putra sulungnya itu sempat melarang ibunya untuk menjalin hubungan dengan siapapun pasca perceraiannya dengan sang mantan suami. Putra sulungnya Zuryo masih teringat sosok sang ayah dan tidak ingin menggantikan sosok tersebut dengan orang lain. Namun sekarang Zurio mulai lebih terbuka dan menerima Marcelino dengan baik. Sementara itu diketahui, hubungan asmara mantan suami Dewi Rezer dengan Violenzia itu terjalin sejak Oktober lalu. Namun, keduanya baru mengungkap hubungan mereka ke publik baru-baru ini. Videonya sudah admin spill di pojok kanan atas. Begitulah cerita Marcelino Lefran dan juga pacar barunya Violenzia Jeannette. Akankah mereka menikah tahun ini? Semoga aja mereka akan menikah dan menjadi pasangan yang serasi. Ikuti terus gosip artis terbaru di channel Jalur Artis. Channel Jalur Artis akan membahas gosip terbaru tentang artis tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jalur Artis. Karena partisipasi kalian akan menjadi penyemangat untuk admin.